Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang paling suka selingkuh namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik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 Selanjutnya, kepada kartu yang kedua yang paling suka selingkuh. Selanjutnya, kepada kartu zodiak yang ketiga yang paling suka selingkuh. Selanjutnya, kepada kartu zodiak yang keempat yang paling suka selingkuh. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi serta motivasi yang didapatkan oleh zodiak yang paling suka selingkuh pertama untuk zodiak yang pertama dan yang selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang paling suka selingkuh. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang paling suka selingkuh. Satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya, baik di sini kita sudah mendapatkan kartu zodiaknya, dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Dan untuk zodiak yang pertama yang paling suka selingkuh adalah Five of Pentacles, ataupun lima koin. Secara umum, ini diartikan mudah melakukan suatu perubahan, mudah berpindah ke lain hati, ataupun mudah berpindah-pindah di dalam suatu tempat dan untuk zodiak yang pertama di sini menjelaskan bahwasanya ia suka melakukan perubahan di dalam kategori asmara dan ia juga suka berpindah-pindah ke lain hati di dalam suatu kategori asmara di sini menggambarkan zodiak yang pertama melakukan itu dikarenakan ia suka melihat kelebihan ataupun ia suka tergoda akan kelebihan dan keahlian seseorang yang membuatnya mudah untuk jatuh cinta ataupun jatuh hati dan untuk support energi yang dapatkan oleh zodiak yang pertama adalah Kenaik of cup secara umumnya, Kenaik off cup itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan di sini kelihatan zodiak yang pertama itu suka berpindah ke lain hati ataupun suka melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun membantu zodiak yang pertama untuk mendapatkan pasangan yang ia targetkan ataupun seseorang yang sudah ia targetkan. Jadi di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun itu merupakan suatu jembatan ataupun suatu penitip salam kepada targetnya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the carrier secara umumnya the carrier itu diartikan maju terus berani mengambil tindakan dan berani mengambil resiko dan untuk zodiak yang pertama kita lihat di sini bahwasanya ia suka berpindah-pindah ke lain hati ia suka melakukan suatu perubahan di dalam kategori hubungan asmara yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan the career di sini menggambarkan zodiak yang pertama akan terus-menerus melakukan perselingkuhan sampai pada saatnya ia akan ketahuan dan ia tidak bisa mengelak lagi dan untuk zodiak yang pertama itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak gemini. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua yang paling suka selingkuh dan kartunya adalah seven of pentacles ataupun tujuh koin. Secara umum seven of pentacles itu diartikan selalu melihat ke depan dan selalu melihat yang jauh dan ia akan melupakan yang dekat. Di sini juga kelihatan bahwasanya. Seseorang yang ia lihat akan lebih tertarik daripada seseorang pasangan yang ia miliki, dan di sini juga kelihatan bahwasanya ia selalu berpikiran dengan bertukar pasangan akan semakin bagus dan semakin menunjang kehidupannya ke yang lebih bagus lagi. Dan di sini, untuk zodiak yang kedua juga kelihatan bahwasanya ia selalu melihat rumput tetangga lebih bagus dibanding rumputnya sendiri, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah. Queen of one secara umumnya Queen of one itu diartikan seorang wanita yang usianya sudah matang ataupun yang sudah dewasa jadi di sini kelihatan untuk zodiak yang kedua ia selalu menatap ke depan suka membandingkan orang lain dengan pasangannya dan selalu melihat orang lain lebih bagus dan lebih indah serta lebih gagah daripada pasangannya sendiri dan di disini kelihatan seseorang sahabat ataupun seseorang yang berada di lingkungan sekitarnya, dan orang yang paling dekat dengan zodiak yang kedua akan memberikan saran dan motivasi untuk melakukan perubahan di dalam kategori hubungan asmara. Itu dikarenakan seorang wanita tersebut iri melihat zodiak yang kedua, dan jika kartu pikir kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan jodiak yang kedua melakukan perubahan ataupun jodiak yang kedua suka membandingkan pasangan dengan orang lain serta melihat orang lain lebih bagus dari pasangannya yang didukung penuh oleh seseorang yang dekat dengan dirinya dan yang iri kepada dirinya dan The di disini menggambarkan seorang wanita yang dekat dengan dirinya dan seseorang yang iri melihat dirinya di dalam suatu hubungan di dalam suatu kategori hubungan asmara akan maju terus dan mensupport serta Berani melakukan tindakan yang lebih jauh lagi di dalam kategori hubungan asmara untuk zodiak yang kedua, dan di kategori ini zodiak yang kedua adalah zodiak yang paling suka selingkuh. Dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Leo. Selanjutnya kita ke kartu kategori zodiak yang ketiga yang paling suka selingkuh adalah. Trioksod ataupun tiga pedang, secara umum trioksod itu diartikan perasaan sakit hati, perasaan terluka, dan perasaan ditinggalkan. Dan untuk zodiak yang ketiga ini sangat jelas kelihatan bahwasanya zodiak yang ketiga sangat suka menyakiti hati seseorang, sangat suka meninggalkan seseorang tanpa alasan, dan sangat suka mengabaikan pasangan apabila pasangan sudah sayang kepada dirinya. Dan untuk zodiak yang ketiga, ia lebih suka menyakiti dibandingkan menyayangi pasangan, dan ia akan suka melihat orang lain ketimbang pasangannya. Dan di sini, pasangan akan sakit hati melihat tingkah laku dari zodiak yang ketiga. Zodiak yang ketiga akan lebih mesra di awal, namun di pertengahan, ia akan bosan dan mulai melukai pasangannya sendiri. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini zodiak yang ketiga sangat suka melukai hati seseorang, sangat suka melukai perasaan seseorang yang didukung penuh oleh seseorang yang sudah matang pikirannya dan yang sudah dewasa. Dan di sini seseorang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sahabatnya sendiri. Ia selalu bercerita tentang asmara kepada sahabat sehingga sahabat berpikiran untuk memberikan masukan. Agar mengganti pasangan yang baru, dan jika kartu rekreatorium kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan zodiak yang ketiga sangat suka melukai dan menyakiti perasaan orang lain, dan sangat suka mengabaikan pasangannya sendiri yang didukung penuh oleh seorang sahabatnya sendiri. Dan rekreatorium di sini menggambarkan zodiak yang ketiga akan terus-terus melakukan perselingkuhan, ataupun akan terus melukai serta menyakiti perasaan orang lain, dan mengabaikan pasangannya sampai pada akhirnya dia akan terkena batunya sendiri dan untuk zodiak yang ketiga di sini berada di angka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Haris selanjutnya kita ke zodiak yang keempat yang paling suka selingkuh adalah Seven of Swords ataupun tujuh pedang secara umumnya Seven of Swords itu diartikan maju melangkah ke depan dengan selalu mengingat masa lalu yang sangat menyakitkan terutama di dalam kategori hubungan asmara dan untuk zodiak yang keempat di sini digambarkan bahwasanya ia tidak suka setia ataupun suka selingkuh dari seorang pasangan itu dikarenakan ia belajar dari pengalaman yang ia dapatkan yang sangat menyakiti hatinya sehingga sampai saat ini dia masih ternyeng-nyeng dan terbayang-bayang dan di sini zodiak yang keempat sangat rentan dengan kata-kata balas dendam kepada orang lain itu dikarenakan ia sakit hati dibuat oleh pasangan di masa lalunya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of cup secara umum page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan untuk zodiak yang keempat di sini menggambarkan ia sedang melalui masa-masa yang sulit dan ia sudah menjalani masa depan. Yang selalu mengingat masa lalu yang sangat sakit ataupun perselingkuhan yang ia alami, sehingga dendam akan ia dapatkan. Dan di sini, page of card itu digambarkan zodiak yang keempat mendapat dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Jadi, untuk zodiak yang keempat itu rentan dengan kata-kata seorang yang sudah. Berkeluarga, namun mengalami kegagalan di dalam suatu rumah tangga. Dan jika kartu kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan zodiak yang keempat berdendam atas masa lalu yang ia dapatkan di dalam kategori hubungan asmara yang dihianati dan mendapatkan support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan kriteria di sini menggambarkan zodiak yang keempat akan terus melakukan perselingkuhan dan terus tidak setia kepada pasangan itu, dikarenakan ia selalu mengingat masa lalunya yang sakit di dalam kategori hubungan asmara dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Cancer. Jadi untuk zodiak yang keempat itu adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang paling suka selingkuh ataupun zodiak yang suka selingkuh. Semoga bermanfaat.